sem, Kembali lagi bersama ngising, -ngising channel yang berbeda, not unfaida Silahkan komen dan subrek dimanapun kapanpun ngising share Dan brother jadi tau Hiya hiya Gak jelas Gak jelas Hai hey bro Kali ini ngising akan sharing tentang Apa ini aksesoris sepeda ya aksesoris sepeda sini, Tentunya ini buat Para goeser entah itu pemula ataupun pro H. Hey, kalau untuk pro sih menurut misang ini kayaknya masih jauh. Tapi ini rekomendasi buat para newbie ataupun pemula kayaknya gini ini kan misang juga pemula. Oke di sini ada beberapa yang akan kita bahas ya. Sepertinya ini menarik buat perlengkapan uh, gue kita biar lebih seprai seperti itu bro. Bro. Nah, seperti ini, semua ngisang beli selen yang pertama itu ada apa? Helm. Iya, yeah. nah helm ini, ya, ini sebut mahal enggak? Murah juga enggak? merknya jenio, ya. Warnanya juga enggak begitu mencolok, enggak begitu mentereng, ya. Cuma warna apa itu? Silver dengan hitam, seperti itu. Ini beli harga berapa? 163.000. Kedua itu sepatu. Sepatunya ini sepatu Alvex ya, by Apex. Menurut ini, Sam, ini enak kayaknya dipakainya lentur dan ketika kena air ya pastinya tahan air. Nyaman sih, pernah coba nyaman dan ini ngisem beli online juga dengan harga di kisaran Rp50.000. Selanjutnya ketiga adalah botol buat buat minum. Oke, botol ini ya seperti biasa para gueser itu pasti membutuhkan yang namanya minum. Dan ini saya beli online juga di online shop secara desainan sih unik terus menarik juga ya anti mainstream seperti itu apa itu USA teknologi ini mereknya itu poligon dan cara penggunaannya sangat mudah sekali brother tinggal tarik saja ujungnya itu dan langsung kita minum seperti itu broder ini saya beli di kisaran harga ya enggak mahal-mahal juga sih dan enggak murah juga ya intinya cukup lah buat para kita-kita pemula ini seperti itu ini beli 25.000 sangat fantastis dan murah keempat itu bell ataupun apa sih sebenarnya klakson ya nah ini klakson ini menurut saya unik dan anti mainstream ya bentuknya itu ring sehingga dipasang di stang itu enggak kelihatan kelihatan ini bentuknya ini harganya 24 ribu murah sekali selanjutnya kelima itu lampu rem ataupun tanda ya ini nih si kecil-kecil tapi ya lumayan harganya ini bahannya itu ya elastis talinya itu karet ini bisa dipasang di apa di set, apa di bawah set post ya di bawah sadel ataupun di kerangka belakang itu. Ini ada beberapa warna ya tekan sekali itu warnanya terang biasa. Tekan dua kali seperti itu. Kedip-kedip-kedip. Kalau tekan sekali lagi, kedipnya agak melambat. Seperti itu. Dan ini eh, lampu ini lampu rem ini itu lampu tanda ini memakai baterai yang gede baterainya itu cukup gede baterai apa ini yang enggak tahu pokoknya mungkin brother brother dan sister udah nggak asing lagi dengan baterai yang ini ya baterai apa ya pokoknya inilah ini ada nih apa itu baterainya anjay nih kelihatan ya ini pokoknya saya beli 149.000 100 ya ya keenam yaitu bantalan ataupun cover buat sadel atau lebih akrabnya cover jok. Ini fungsinya untuk apa ya? Kalau bukan untuk kenyamanan duduk Seperti Di sini disediakan buat pengencangnya karetnya. Bahannya sendiri ini dari busa lumayan tebal dan ini akan menjadikan nyaman kita bersepeda. Harganya 39.000, brother. Selanjutnya, yaitu 7 mata biar gak teri ataupun ya biasalah apalagi kita bersepeda gitu kan ini saya beli yang warna hitam biar enak aja ketika panas ya ketika siang hari ini saya beli Rp. 80.000 Rp. 80.000 selanjutnya 8 celana nah ini dia celana andalan baru datang nih dari shimano walaupun desain atau penjahitannya enggak begitu rapi ya tapi ini menurut misong ini sudah cukup dan sangat cukup sekali ini ukurannya M dan di sini seperti brother and sister lihat ya ada stretch gitu dan ini sangat lentur sehingga enak dipakai dan akan mengikuti pinggang kita ya terus yang paling keren di dalamnya itu ada busa lagi nah kayak popok seperti itu ya nah ini ini untuk menambah kenyamanan kita dalam duduk di sepeda ini nih sembeli 78.000 rupiah selanjutnya 9 tools nah ini nih ini ini wajib nih wajib punya nih buat Apalagi buat kita-kita nih yang newbie, ya, yang pemula, quest pemula. Ini adalah kunci all in one. Menurut Ngeseng ini sudah cukup dan sangat membantu ketika kita quest. Karena ini sudah mewakili semua kunci-kunci yang intinya dari perangkat ataupun sepeda kita ini sudah mewakili ada apa ini kunci-kunci pasnya seperti itu mulai dari kunci berapa itu kunci 10 ya top kunci 8 terus selanjutnya ada juga ini ada tiga anak kunci-kunci pas tiga anak kunci pas dan ketiga anak kunci pas ini ini ini sangat mewakili semua Tentunya dari sepeda mountain bike. Nah, ini ya. Apa ini? Oh, obeng. Itu obeng minus. Selanjutnya ada obeng plusnya. Dan ini adalah buat memasangkan anak kunci yang tiga itu. Seperti itu. Nah, kita akan coba. ya Ini akan klop. Seperti itu. Nah, itu enak sekali, ya. Kayak ada sembraninya seperti itu, bro. jadi ini sangat bermanfaat, ya. Eh, bermanfaat, jelaslah. Bermanfaat, ini sangat membantu sekali. Kan, gak mungkin kita, mungkin saya sih, bawa-bawa kunci banyak gitu. Tapi, kalau ada yang lebih simpel seperti ini, lebih baik pakai ini aja. Dan selanjutnya, ada apa? Itu kunci L. Kunci L dari yang kecil, nah, kalau ini kunci apa itu? Nah, pokoknya itu sangat itu juga berguna ya, buat buat buka kunci. Dan ini ada kunci L dari yang kecil sampai yang relatif besar ya. Walaupun enggak ada yang lebih besar itu, tapi ini sudah, menurutnya, song sudah mewakili semua itu brother dan ini sangat simple cara penggunaannya ataupun pemakaiannya sangat sederhana sekali dan yang paling enaknya itu adalah instan untuk dibawa mudah untuk dibawa dan gampang untuk dipakai seperti itu dan ini beli di kisaran harga ya sama sih kayak yang lain gak begitu mahal-mahal kisaran 130.000 rupiah Hai selanjutnya ada yang 10 pack jelas ini adalah tas punggung ini sebaguna sekali ini dinamakan dengan Hydropex x race ada dua liter ini buat uh, apa akhirnya itu muat 2 liter dari Shimano dan ini sangat keren cocoklah buat kita-kita seperti itu ini ngisang beli di harga Rp 95.000